Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian bereda DivaTV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Dan vitamin bahagia hari ini Dari Lesti dan Rizky Bilar Namun sebelumnya para sahabat, Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan menarik seputar Leslaw tentunya. Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini kami akan memberikan vitamin bahagia di hari ini para ya. Sebelumnya kita ke kabar pertama. Kita lihat persahabat ada spesial dari Papa Bilar yang memposting foto Abang El Persahabat ya Dan tentunya foto dari Papa Bilar Ekspresinya tentunya sama banget ya Apalagi tentunya gaya ekspresi mulut dari Abang Fatih dan Papa Bilar <laughs> Dan kita simak juga di kalimat yang diposting oleh Papa Bilar Suka niru-niru emang Bilar Junior, katanya tuh aduh, Pan ini anaknya persahabat ya, ada aja nih Papa Bilar, ya pasti ngikutin gaya papanya dong, tentunya papanya emang luar biasa the best banget ya, masya Allah, keduanya, ini tentunya dua lelaki kebanggaan dari Bunda Lesti Kejora, berikutnya juga persahabat, perhatikan di sini ada sebuah ungan spesial dari Kak Lengsa yang diripas kembali oleh Golester Seed. Ada sebuah kalimat juga nih persahabatnya Selamat pagi Ayo adonin Ngedit lagi Ekspresi dari Abang El Ini bahagia sekali ya Hari ini bakal tayang Bakal nongol lagi Abang El Abang Fatih Di channel Youtube nya Laser Entertainment Siap-siap saja Untuk warga Konoha Untuk selalu mensupport Karya-karya terbaik Dari idola Sayangan kita Di postingan ini pun Banyak sekali tanggapan positif Yang diberikan Kita simak dari akun Rini Alifa Mengatakan Abang ekspresinya bahagia banget ya bang Murah tawa sama senyum kayak pandanya Masya Allah Dan kita lihat juga bersahabat ke komentar berikutnya Dari akun Davi 1608 mengatakan Tahun 2015 tergila-gila Sama bundanya Keluarga ku. Masya Allah banget ya 2022 giliran terlove love sama anaknya Lesti, ayang aku, Lesti Masya Allah banget ya Ini sih fans yang sangat luar biasa Semoga semakin banyak Doa, support, dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai keluarga Lesnar Dan selanjutnya bersahabat yang diingatkan kembali oleh Ibu Siwi Acara Dangdut Akademi 5 tinggal 25 hari lagi Acara tersebut akan digelar, disiarkan secara langsung di Indosiar Jadi jangan terlewatkan, jangan sampai ketinggalan karena perdana banget ya Budalasi Kejora tentunya akan kembali hadir untuk menjadi juri di acara dangdut Indosiar. Semoga bersama ya penampilan budalasi selalu menampilkan penampilan terbaik. Dan semoga ada kejutan untuk warga Konoha dari Indosiar, Ibu Simi, dan tentunya langsung dari idola kesayangan kita. Apabila bisa menjadi host dan tentunya satu panggung, satu acara, barang budalasi pasti bakal pecah banget. Doakan saja, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran Berikutnya juga persahabat, kita simak Ini ada ungan special satu jam yang lalu Dari Bunda Lesti Kejora, Alhamdulillah orang baik Selalu tentunya mendapatkan keberkahan Salah satunya ini persahabat ya Bunda Lesti memposting video Ada hadiah Merek Gucci, persahabat ya, dari Kak Maharani Kemala Ini sih luar biasa banget, persahabat ya Masya Allah, bangga sekali Banyak orang-orang yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar Banyak hadiah yang diberikan untuk Leslar Kita bangga, kita bahagia sekali Alhamdulillah, persahabatnya di luar sana Memang benar-benar banyak sekali orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita dan untuk berikutnya persahabat vitamin siang hari ini Bang Mimin akan sukukan untuk warga Konoha tuh di postingan terbarunya bunda aduh si embul, si gemas, si ganteng pokoknya yang sudah tentunya ganteng, sudah rapih ini sepertinya mau otw di persahabat ya masya Allah apapun yang dilakukan hari ini mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan kita support, kita dukung dan kita harus doakan yang terbaik karena Abang L ini adalah penyemangat untuk kita semuanya warga Konohadu Aduh, makin ganteng banget ya penampilan atau stilisnya dari Abang Fatih ini Jangan kemana-mana bersama, aja telah stay to di channel ini Karena vitamin bahagia selanjutnya akan disuguhkan Akan tentunya diberikan langsung dari idola kita Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh